kita lihat di akun Instagram, Papa Daniel tentunya mengunggah sebuah postingan kebersamaan keluarga. Tentunya dalam postingan tersebut ada calon mantu idamannya, persahabat yang Lesti Kejora. Yang tentunya lagi nuangkan makanan, persahabat. Yaduh, ya tentunya ini luar biasa kebahagiaan yang diberikan dari keluarga Leslar untuk kita semua para fans. Akhirnya... Terciduk Leslie ke Jora, makan bersama keluarga Rizky Wilar, Pak sahabat ya doakan saja mudah-mudahan Kebahagiaan selalu diberikan kepada Leslie dan keluarga besar Amin Ya robbal Alamin Dalam postingan tersebut juga tentunya Papa Daniel menuliskan sebuah kalimat caption yang dikatakan Mau makan ambil sendiri masak sendiri Kelihatan lagi nungguin dimasak siapa ya guys wah wow, traveling lagi nih <laughs> Mudah-mudahan bersahabat ya, Leslie Kejora tentunya menjadi calon menantu idamannya dari orang tua Rizky Dilar. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk acara pernikahan mereka dan kita selalu support, selalu dukung dan selalu mendoakan yang baik untuk Leslie dan Rizky Dilar. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun amanda... ZR yang berkomentar Cie, Papa makan bareng calon mantu Dikasih log nih, wow <tentunya>, tentunya memang luar biasa Banget persahabat ya, siang-siang Kita dikasih vitamin bahagia Dari Lesti Kejora Yang tentunya Makan bersama keluarga Tentunya dengan kedua orang tua Dari Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan Persahabat ya, mudah-mudahan tentunya Kita mendapatkan cirukan vitamin ada Rizky Bilar juga di situ dan tentunya kita tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.